Halo, penikmat radio TV. Kami ingin memberikan informasi khasiat buah bit. Khasiat bit untuk kesehatan mengobati gangguan hati dan kantong empedu, menghancurkan sel tumor, dan sel kanker. Memperkuat fungsi darah dan mengatasi anemia Memproduksi sel-sel darah merah Menurunkan kadar kolesterol jahat Membersihkan dan menetralkan racun di dalam tubuh Memperkuat sistem peredaran darah dan sistem kekebalan melawan infeksi dan radang mengatasi masalah batu ginjal memberi tenaga dan penyeimbangkan tubuh kandungan gizi buah bib terdapat komponen asam folat 30% per 100 gram kalium, serat, vitamin C Triptofan, Besi, Magnesium, Tembaga, dan Fosfor. Begitulah khasiat dari buah bit. Salam sehat.